Oke, jadi peserta berikutnya Felix melawan siapa namanya? <tid> <dialect Rasa> Excel. <tid>, <tid Halo, assalamualaikum bosku Jumpa lagi dengan saya Arfan Maulana di Armaul Channel oke jadi di video kali ini uh, video kali ini masih dalam suasana PPKM ya bosku jadi kali ini kita mau bikin video sama bocil-bocil lagi kita mau bikin challenge lagi challenge kali ini kita lompat karung ya pakai helm juga jadi bagaimana keseruannya dan uh, kelucuannya seperti apa kalian langsung ikuti saja video ini namun seperti biasa buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu di bawah ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kalian ikuti keseruan pada video kali ini. Ya, langsung bimba, yo yo, semuanya bimba. Bimba layung, gambreng. Pelik, yo. Bimba layung, gambreng. Da, hitolan pelik, hitolan pelik. Bimba layung, gambreng. Bro. Sing, sing menang lawan, di menang lawan Ay, Excel Nah, lawan Excel Ini langsung kita mulai aja Keseruan pada pagi hari ini. Kali ini kita. Uh, mengadakan challenge lompat karung bersama bocil-bocil kali -bocil ke ini dia namanya Mas Rido oh, Rido bahaya. Roma Irama oh, <laughs> kosek, kosek, kose. <laughs> kipelik kipelik siapa namanya? wawmat wali wali wani ya perna telan hape terus sih lu lho masa nge game terus kenapa? kenapa? kenapa? hahahha kasih <laughs> yoo Rido Semangat yo. Menang okay. menang yo. Game, <hmm> <intended> Oke, menang ge yo. Pokoke iki digayeng ge seranan. Wah, iki Mbak Sekupi mau kemana? Wei admin. Lek Oke bapak Semoga kalian semua terhibur dengan video kali ini. Yo, menang ge sih. Yo, guys. Ayo, gimana, gimana, gimana tadi? Jangan lupa subscribe dan like di bawah ini Oke, Mas Rito gak siap? Eh, eh, eh Gak siap belum? Oh bosku Siap, siap Woi, siap Eh, terus Semangat, terus siap siap Eh, balik aku jalan, lebih Jalan, Tukar tukar Kebesaran ini, guys Kasih Allah Eh, sabar, ya Sabar, ya Sabar Tukar dulu, ya, bosku Kebesaran oh, ini, what? mantap lantar Yo, oi, gelo, to. Nih, gelo, radio, rapo, <laughs> Jangan keras bosku. Santai aja. Mak kecilian Mak. Nah, <laughs> <laughs> yo, ditungi, se. Hitungi, se, bosku. Satu. Sebentar. Yo, mulai. Yo, ayo, ayo. Tatchoum, terus, terus. Ayo, ayuh, eh. Ko, set, tegak, set, tegak, eh. Berkelah. Terus. Oh. Oh. Terus, scope ali run out. Terus ayuh. Teru ayo, ayo, ayo. <cups>. Tuk -tuk -tuk. Ayuh. Oh. Terus. Terus. Kita, kita. Terus. Terus. Ayuh, ayuh. <laughs> Situ gas minus lo, ayo terus, terus, putar balik, putar balik, putar balik, di kota guys. kota nggak, kota nggak, jogging itu lagi. Ye, rak wat, rak wat. <laughs> Oke, pemenang kali ini Felix. Kita lanjut peserta berikutnya. Oke, peserta berikutnya Putra Putra Jaya melawan Wahana Bas. Oke, nanti siapa yang menang akan melawan uh, selanjutnya melawan aduh. Kenengri nya Lawan Felix Terus siapa yang menang Lawan Felix Lawannya ke siapa namanya? Excel Oke okay, kalian ikuti terus keseruan pada pagi hari ini ya bosku Ya, <laughs> Oke okay. Eh, yo, beri semangat buat uh, teman-temanmu. Putra sama apa? Nafas. Beri semangat. Tepuk tangan, sih. Tepuk tangan. Heh. Yo, semangat. Terus. Terus. Ayo, semangat. Mereka... Ayo masuk medan perangan. Ayo Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ai ya Ai ya Ai Ayo, ayo. Ayo, 아이고 아이고 Eh, <teller> <tell> <tell> hey, <lagi> <tell> kalau Memenang adalah Putra Jaya. Eh, <tell> cepat Oke okay, okay, jadi peserta ini berikutnya ini Felix melawan wajah, siapa namanya? Nanti yang menang melawan siapa? Melawan ayo, Putra ya. Ayo, ya. Oh yang menang wajah. Putra. Ya, Oke okay. bersedia? Siap? Mulai! Yo! buat teman-teman semua. Ayo, ayo, Ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo ayo ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, 参与你 küç文字清 咯呢 Lanjut, Langsung lanjut. No no no no no. Oke bosku kali ini kita final ya, terakhir siapa lawan siapa ini? Putra melawan hai, Excel hai, hai, ini ini hai, hai, hai, hai, hai, Oke Oke hai, hai, kita hai, hai, hai, hai, hai, Perisana buat teman-teman. Jung, ini Gaya janda Eh, dit loh. apa Jangan Ah, loh. <tip> <tip breathe> kita okay, pemenang final kali ini Putra Jaya Nestrik. hai, hai, hai, hai, hai, bosku semoga kalian semua terhibur dengan video kali ini jangan lupa like komen dan share video ini ke teman-teman semua oke okay, teman